Assalamualaikum. Apa gamak semua? Aku harap semua sehat. Duduk di rumah, butuhkan rangkaian COVID nanti. Okey kepada siapa yang baru dalam channel YouTube, ya yes, Syambron. Di sini aku akan banyak belajar pasal digital marketing khususnya Facebook dan YouTube. Okey, berkenaan video yang sebelum ni uh, image versus video dalam page like. Kali ni aku nak buat dia punya result bah aku nak kes aku nak tahu video dan image mana lagi berbaloi untuk kita spend iklan dalam campaign page like okey so kita buka uh, siapa yang tak subscribe ya yeah, SMbron sila subscribe sekarang so buka ads manager dulu aku suka buka kat laptop ah oh you information aku tak suka sangat guna uh, phone tapi ramai sangat request so aku akan tengoklah akan datang macam mana so kita buka page like aku run 2 sekarang ni dipilih pilih 3 hari sebab kita run semalam 2 hari bulan 6 tu so, kita pilih hari 2 hari bulan punya so kalau siapa yang tengok video sebelum ni aku kan dah set KPI untuk nak tahu berapa sorry KPI untuk page like dengan bajet aku ni at least 22 orang pernah like so kita tengok so kalau image 6 orang saja, Kalau video 23 orang So basically dah lebih daripada KPI lah Untuk 2 Jun Sebab aku start at 2 Jun Dan aku untuk nak tengok semalam Semalamnya result ni aku dah terlajak dah So Sampai datang dah yang mana lagi berbaloi nak spend Basically video lah menang Taraaa <laughs> So kita tengok ah, uh, Kat mana kita boleh improve lagi eh? Ambil performance And click So okey so result macam biasa video lagi menang so kita tengok video cost CPR CPR ah CPR cost per result satu like bersamaan 2 kupang tapi kalau image satu like bersamaan 7 kupang so mahal yang image ni basically dah boleh tutup dah tak perlulah image so kita focus so nampak sekarang bila hang dah dapat result yang ni dah dapat satu result Oh, nak tinggal ni optimize kan dia Mungkin kita kena tengok bahagian dalam lagi lah Ni tutup, kita pilih ni Ambil breakdown lah, kita tengok Gender dengan age Kita boleh tengok yang mana lagi patut Female, takda Male, seorang Tiga orang, enam orang So basically Video aku female Tidak juga dia sama banyak. Female male sama banyak like. Hmm. Kat sini banyak perempuan tapi umur 35 dengan 35 44 banyak perempuan tapi male kat sini banyak eh uh, banyak like pada umur 25 dengan 34 so masih masih tengah-tengah lagi. So tak apa kita proceed lagi male female. Okay. klik CTR pun okey, not bad 7 lalunya orang kata aku nak terang pun tak betul tak lah. ada orang kata at least CTR 3% ke atas gua bagus kalau bawah pada tu CTR tak elok klik to rate klik tak nah. so video dah okey, tapi umur aku ingat aku nak boleh optimise kan aku nak kecilkan lagi umur aku nak bagi 10 tahun sebab aku buat 20 li. 18 sampai 44 ni tu tak boleh lagi kecilkan umat, ok tak apa ambil placement pula sekarang yang paling banyak android, device android, iphone tak takde langsung tu nampak tak, aku dah boleh kecil untuk android pula ok, so untuk kecilkan kita buat macam ni kita close semua ambil yes and run yang tadi image kita dah tutup. Video ni kita jangan off. Aku dah kena dah pengalaman aku pi off video yang sedia ada. sorry, aku pi tambah bajet, aku buat iklan baru. Jangan jangan better klik ni hangpa duplicate. Sebab apa? Iklan yang rare ni kadang-kadang dia tengah perform so jangan kacau, biar ada ya. Biar dia run. So, kita buat satu yang copy punya ni, baru kita ubah kat sini. Kalau nak tambah bajet, tambah bajet sini. So dia akan jadi dua x ngaran. Sebab kalau kaca yang original takut dia kaca performance. So better kita duplicate. Yang duplicate ni kita eja apa yang kita nak. Oh, so, yang tadi yang kita nak eja. Video, okey. Abu improvise. Improv improvise ah. Ah, uh, bajet kita tambah. Uh, jadi 7 ringgit. Kita tambah sikit-sikit yang tambahnya. Sikit-sikit je. 2 ringgit. Lepas tu, so dia KBI dah naik ah, dah jadi 25 like. So kita tengok adakah video impro tak perlu. Luk. Kita pakai lima lima ni Sebab hai 18 pula. Le semalam 22. Okey tak apa. Ah uh, umur kita ubah give table ni cuma placement. Okey. Tadi kita dah dapat kata Android saja kan. Tu so, untuk ubah tu kat mana? Okey ni tekan show more device. Bu hanya ambil Android device only. Okey itu je and then ok, kita nak try dah ni, tak payah lagi so, budget yang sama me, tadi, untuk improve kita ambil, tukar ke device android saja cuma umur ni, dia macam sama banyak ah. kena buat calculation sikit kot so, ni, I publish dulu ni, ni, the run. ni improvise punya Saya tengok yang video sorry breakdown will the replacement. Hmm. Munisfit tak ada masalah. Maaf hmm, Banyak kat ni Android, Android smart. Memang iPhone buat tak ada langsung. Tapi di mana? Contact is gender ni. berasa macam mana female 9 orang female ni 3 3 sebelah kat sini saya sebelah male ok so, sebelah juga Waduh! semua banyak lah female lebih sikit lah umur yang 18 tu mana kita nak improve so kita tengok daripada harga pula 2 kupang mereka ni female ni jatuh 2 kupang yang ni ini 233D. Eh sorry, ini. Kena drill lah. Nampak murah sikit. So, untuk yang ni pula, dia ambil mail pula saja. Eh sorry. Banyak ni. Ambik impro. Kita tukar agen mail saja. Tak tahu jadi dah. Kita test dia dulu. Eh, itu saja daripada aku. So, kita tunggu lagi 24 jam akan datang. Kepada siapa yang tengok part 1, boleh tengok sini. Sekarang ini part 2. Kita akan tengok part 3. Uh, apa lagi? Tak ada good. Itu daripada aku. Semoga video ini bermanfaat. Kepada siapa yang suka, boleh like, komen dan subscribe. Ya, saya Amron. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah. Hmm...